Halo, Assalamualaikum teman-teman Aku mau mainan pasir Mau main cetakan pasir Oke teman-teman temanin aku ya, mainan Nah, udah jadi teman-teman Hmm, tuh kan Jadi teman-teman Oke, ya Pecah Oke, main lagi teman-teman Temenin aku main Oke, okay. uh, apa itu teman-teman warna biru. Coba, eh, ih, bunyi apa itu? Oke, okay. weh, ada matanya. Oh, ini mainan teman-teman. Kita ambil, kita balik. Ini mainan baby, set teman-teman mainan hiu, bayi hiu. Wah, bagus, kita ambil kita ambil wadah dulu oke masukkan wadah kita lanjut main lagi apa teman-teman ini warna pink wih wih wih mainannya besar apa nih teman-teman wih ada burung-burung teman-teman ada matanya kita bersihkan dulu wih ini Uh, ini untuk semprotan teman-teman ini nanti keluar gelembungnya teman-teman oke kita masukkan wadah ah, aku bosan mainan cetakan pasir aku mau buat gunung-gunungan aja teman-teman eh, apa itu wih ada mainan teman-teman bunyi si bagus teman-teman bunyi oke kita ambil kita masukkan wadah kita mau buat mainan gunung pasir teman-teman oke eh apa itu teman-teman warna -teman? kuning eh ada matanya mainan ayam-ayaman teman-teman lucu sekali warnanya kuning ini telurnya ini anak ayamnya oke kita ambil masukkan wadah sudah dapat mainan 4 kita lanjut eh eh ada mainan lagi boneka panda teman-teman lucu gemes sekali nanti aku bersihkan kamu ya oke okay. aku simpan dulu ya kamu ya oke okay. sudah dapat teman-teman sudah banyak lanjut teman-teman kita main dan pasir lagi oke okay. Buat yang tinggi gunungnya Bantu aku teman-teman Wih wih wih apa itu teman-teman Warna pink Kotor Uh oh, ada Boneka kecil teman-teman Oh ini mirip seperti putri duyung teman-teman kita cuci nanti ya oke masuk udah ya main pasirnya aku mau nyuci mainan aku dulu udah banyak teman-teman kita cuci ya supaya bersih ini teman-teman aku sudah ambil air kita mau cuci mainannya jangan lupa siapkan wadahnya lagi kita mulai yang mana dulu kita mulai yang paling besar dulu ya kita mulai dari si hiu kita bang dulu pasirnya yang nempel ya teman-teman wow. oke kita cuci teman-teman kita mandikan si hiunya. Mandi hiu. Mandi. supaya kamu bersih. Sudah. Cantik. Simpan di wadah. Tunggu di sini ya hiu ya. Aku mau cuci teman-teman kamu. Oke kita lanjut. Kita cuci yang burung. Tuh teman-teman. Oh, uh, muter dia tuh kan tuh ada suaranya masih bagus teman-teman uh tuh kan muter teman-teman hidup ya Oke simpan selanjutnya kita cuci yang ini Oke, masuk. Hmm, udah cantik teman-teman, dan indah. Kamu di sini dulu. Aku ambil si ayam. Uh, ayam, ibu kamu nyariin. Kamu mandi dulu ya. Oke. Ayam-ayamnya kita cuci. tunggu ya ibu ayam. Ih, ini anak ayamnya mandi dulu tuh udah cantik sekarang oke simpan anak ayamnya kita mau cuci yang warna kuning ini apa oke ini mainan dokter-dokteran ini suntik-suntikan kita cuci teman-teman uh, bunyi teman-teman uh, simpan kita lanjut, tinggal dua lagi. Ini boneka panda, hmm, boneka mini. Kamu mandi dulu supaya kamu bersih, panda nanti kamu cantik. Hmm, lucu bonekanya tuh, jadi cantik, teman-teman. Tinggal satu lagi, ada boneka. Seperti boneka putri duyung. Supaya lebih cantik, kamu harus mandi dulu. Kita cuci. Hmm, kamu sudah cantik. Kita simpan. Oke, teman-teman, mainan aku udah bersih nih. Aku mau mainan dulu dadah teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh